Dengan dukungan rakyat, TNI akan jauh lebih hebat. Atas kepercayaan rakyat, TNI jadi jauh lebih profesional. Atas semua yang rakyat berikan pun, mampu menjadikan TNI siap untuk mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan memiliki kepribadian yang baik. Kami Dewan Paroki Harian Gereja Hati Santa Pran Maria Tak Pernoda mewakili umat Paroki Tangerang mengucapkan Dirgahayu ke-75 Tentara Nasional Indonesia, jayalah TNI, jayalah Indonesiaku.